apa mohon? ini jalur dari, karena ini terus kita menentang ya mm. kalau mulu jalur yang kiri atau yang tinggi sini mm. kita, kita ketilang ke guys. sih arahkan ke timur sana, tapi putar lagi di sini oh, mantap di jalan aja dulu, ayah kalau aku harus kau tapi kan kita emang ini arahnya kan kacau-kacau terus, terus, terus tadi masih garis titik-titik gitu Jadi, kita tiga mobil ada cuma saya lihatnya yang enggak ada dari Malang, warga yang ambil bisa, Pak, tapi tadi Cinta, pak, apa-apa apa cinta, cinta, cinta, cinta, apa cinta, <SILENCIO> apa cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, A few moments later Nyalain petasan Ali main apa, Li? Halo. Bagus. Nah, mau kemana ini? sholat, sholat indol fitri di mana? di mana? malang, di alun-alun malang oke okay. so, di banget. ali ayo sini ali suasana sholat iddi di alun-alun ma masjid jami malang anak malang iya halo salsa hai Assalamualaikum. Kalo kita villa bersama saudara villa apa? Bila di mana? Malang. Di Malang ah, Kita mau di Balang, di di Ada selebgram yang ikut Kira -kira. Siapa? Oh. Oh. Ini dia nih Amiru Curagan enak <tuh> Oh, oh iya, iya nih, iya, kalau iya, ada yang mau iya, henna iya, area malang iya, dan iya, sekitarnya, iya, silahkan iya, Langsung, hubungi di bawah ini, iya. ini <laughs> Instagramnya apa? Amiran, the score, B, S, A Oke okay. Halo, sekarang kita ada di Lawang dan kita lagi mau nginep di villa Di villa keluarga besarnya Buya Kita mau renang kita tur cantik deh, villanya deh. Ini rumah utamanya ya, iya boleh, tapi kita lewat samping aja. Kalau nah, di sini langsung menuju ke kolam renang. Halo Ahmad. Hai. Halo. ya Ada gardennya. Halo. Oh ini nih da da da dong da biasa ibu-ibu baru datang langsung selfie <tür words> kalau anak di dimana oh ada di sini ini dia Ali ah, udah nggak sabar mau nyebur Halo dadah Hai. Di sini ada rumah kayunya biasanya buat yang berenang. Masuknya nah, di sini dulu. Berenangnya. Nah, itu ada yang kecilnya. Pemandangannya itu loh, wow Ini rumah kayunya Nah, ini rumah utamanya. Enak untuk keluarga besar juga bisa. Di bawahnya ada toilet buat bilas. Cantik ya? Tapi panas banget di sini. <tuh>, iya panas banget. Jadi kalau ngeliat air kayak gini gitu, rasanya pengen langsung nyebur. Hai ini, ya. ini dia kayunya, Hai, ya mana ya Ali ya? Oh ada di atas, Hai, Oh iya sebentar ya Mama mau ke sana dulu ya, Oke Oke, permisi, hati-hati Ali hati-hati, Iya -hati. Mama mau ke sini dulu ya. Alamnya ada ah, sawah dan pegunungan subhanallah cantiknya uh, hijau sejauh mata memandang asik banget ya Bye. Bye -bye. Oh, ah. ada buat tempat duduk-duduk hati-hati hati-hati sekarang anak-anak udah mulai nyebur jangan jangan kak pedes kak pedes banget Peden. iya mama nungguin anak-anak di sini sambil <tuk> makan sambal <tuk> kuat <tuk> mm, iya. <tuk> <tuk> <tuk> I told you mm, mm. tuh kalau adek-adek di sana satu, dua, tiga Iya, iya, iya, Mika menang yeah Mika menang yeah, <laughs> Udah capek, renang Hari mulai malam Waktunya barbecue we. Terus, saya ke